Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be lovers serta Lesla love lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kecura dan Rizky Billar.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 Tentunya dari idola kita persahabat ya Yang mana tentunya Banyak sekali unggahan yang sangat bertubi-tubi Tentunya vitamin manja, foto freeway Lesti dan Rizky Bilar pak sahabat ya Serta doa dan dukungan dari Tentunya keluarga dekat dari Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat aja tentunya Ada sebuah unggahan postingan dari akun Instagramnya Kali Akbar pak sahabat ya ini dari keluarga dekatnya dekatnyaST nih yang mana tentunya memposting postingan foto free Lesti dan Rizky bilar dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di persaabatian ya. di situ mengatakan tatapannya yang tajam penuh keyakinan harapan dan doa keluargamu menyertaimu anak-anakku semoga niat baiknya dilancarkan dan diri Allah subhanahu wa ta'ala Itulah doa tulus Dari keluarga dekat dedek Lesti Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Orang Sahabat ya, Luar biasa support dan doa Selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizki Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Sampai hari nanti Amin Ya alamin Dan untuk selanjutnya para sahabat ya Yang menentukan kita mendapatkan Vitamin-vitamin di -vitamin malam hari ini yang diunggah oleh Aldi Fotografi Persahabat ya di akun Instagram pribadinya Itu memposting-postingan foto versi terbaru nih Tentunya foto free weight Lesti dan Rizky Bilar memakai adat minang Persahabat ya ini luar biasa memang tajam banget tatapan dari keduanya Membuat kita semakin bahagia bangun di persahabat ya Kita lihat juga tentunya keunggahan lain nih Wow persahabat ya ini tentunya versi terbaru yang diunggah oleh Aldi Foto Persahabat ya, aduh makin cute, makin menggemaskan dan makin gak sabar melihat Lesti dan Rizky Bilar bersanding di atas pelaminan Mudah-mudahan saja persahabat ya, kita tentunya mendapatkan kejutan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya tentunya doa dan dukungan persahabat diberikan oleh keluarga dari Rizky Billar persahabat ya kita lihat tentunya di sini ada doa serta support dari Kak Nova persahabat ya di akun Instagram pribadinya Kak Nova tentunya mengunggah sebuah postingan foto cute private Lesti dan Rizky Billar juga persahabat ya kita lihat nih tentunya sebuah kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, calon manten cakep banget ya, happy pulang seri Leslar. Semoga dilancarkan semua urusannya sehat-sehat dan sukses terus sampai ketemu di Indonesia. Aduh, jadi nggak sabar deh pengen pulang. Wow, persabat ya, kayaknya nih Kak Nova sudah siap-siap banget mempersiapkan untuk pernikahan Leslar, persabat ya. Tentunya ditunggu aja di Indonesia pastinya Kak Nova Pratwi akan memberikan kejutan nih buat. Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan Kanova tersebut juga Tentunya banyak sekali tanggapan Dan respon dari para fans Yani si dari akun Instagram Leslar Lovatix mengatakan dalam kolom komentar See you Kak Nova Katanya bersahabat ya Ada juga komentar lain dari fans.leslar Mengatakan aminku Tunggu kedatangannya Wow bersahabat ya banyak sekali yang menunggu kedatangan Kak Nova ke Jakarta Bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya di acara spesial bahagia pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Kanopo bisa memberikan kejutan bahagia tentunya buat kita semua Kita masih menunggu kejutan vitamin selanjutnya Persahabat ya tetap tekan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Widu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.